Halo semuanya, ketemu lagi di guruku gamer belajar nge-game belajar. Halo, ketemu lagi sama Bu Ita di sini. Nah, hari ini kayaknya kita mau mainin game horror, ya kan uh, buita lagi iseng liatin PS4 Store ya. Kemudian uh, cari game-game yang lagi diskon yang lagi. <laughs> iya, karena hidup game di PS4 itu mehong-mehong. Heeh, uh, nanti ketika delok diskonan titik di, ngono langsung. ngono, langsung. Iya, iya, iya, gitu. Dan uh, akhirnya buita menemukan satu demo yang mana aku gratis gratis an itu tentang game namanya itu sih aku lali judulnya dong, saya lupa judulnya. Nah, oke, okay. judulnya itu Virginia. Nah, sinopsisnya bilang kalau itu tuh uh, kita akan sebagai detektif yang mengusut suatu kasus Dimana itu melibatkan orang-orang uh, dalam satu ruangan nih kayak ala Ikutlah cari trailer ya, cari apa Nah Aslinya sih sih enggak tahu aku iki ya opo iki bener-bener blind date ngono loh tahu eh uh, yang akan dimainkan tapi penasaran he -he. jadi langsung saja kita mainkan Virginia Demo. Lek like, misalnya game bagus dan kalian suka dan like banyak tak tuku game ini Oke okay, tapi like kita jadikan experience aja, ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, uh, karena validasi perasaan kalian akan konten-konten saya ini tak lihat dari situ, rek. Like kalian, gak nge-like, gak subscribe. Ikut ya, opo. Aku caranya memvalidasi semua ini, ngono ya? Oke, okay, let's begin. Oke, okay, sudah aktif ya? Aku nggak tahu bakal seserem apa game ini atau B aja atau cukup seram atau nggak tahu. Kita lihat sama-sama di sini ya. Si, di sini. Bener-bener nggak ada suaranya di interface. Oke okay, ya, press circle to start. Eh, eh, X, X, X, X. Beda sama Detroit. Beda, beda. Press circle to Wow, wow, wow! Aku terkejut. Aku terkejut, rek emang interface nya B aja. Muruh-muruh masuk ke map dan itu, wah, wow, indah sekali art stylenya. Saya terus-terus. Oke. Okay. Kita di interface yang kedua ya. kayak uh, main menu nih. Uh, play demo. Press circle to start. Oh, oh my god! Art stylenya nya eh, uh, x, oh, menunjukkan itu ya, ID kita ya. Oke, okay, di rumah udah banyak polisi Dan ada keluarga yang bersedih juga Pemandangan yang cukup umum Karena saya lihat kriminal case Eh, kriminal, kriminal mind Sebuah series dari Amerika Yang menceritakan tentang kehidupannya BOU ya Balai analisis perilaku Jadi, kalau yang ini wajar Yuk kita jalannya, Kita udah bisa uh First person ternyata Oke, okay, kita bisa tola tole ya Oke, okay. seperti biasa, kita bisa tola-toleh. Uh, kita cek-cek. Maaf ya, Bu. Kita kita bukan nggak mau berduga dulu. Kita cek dulu. Ada apa, udah boleh keliling atau tidak. Oh my God. Impresif sekali, meskipun sederhana. Mengingatkan saya, game... Apa sih? The, Indo The Android itu kayak sejenis puzzle 3D. Kulare. Jadi ada satu ruang sing berbentuk kotak, nanti tak tak tunjukin ya di sini, aku lupa namanya cuman familiar sekali seperti itu grafiknya, wih lucu lucu cumpil oke, itu ada kamar mandi ya karena kita polisi, kita coba geledah-geledah dulu ya karena sudah ada surat penggeledahan dan lain sebagainya mungkin kita menemukan petunjuk oke, sepertinya kosong ya, kita belum tahu briefingannya, kayak apa yang harus kita cari di sini? Jadi kita kembali ke ruang tengah. Wow, keluarga ini berisi tiga orang, ayah, ibu, sama adik cowok. Oke, okay. sebenarnya apakah adik cowoknya hilang? Waduh, lepas bapaknya nangis dan nak polisi ki adik cowok hilang ibu, ibu kenapa ibu? Eh kok tak degetin Ibu maaf, nabrak. ah uh, uh, Saya harus ngapain ini ya? Kok tidak ada clue ini, Pak? Uh, Pak, pa saya ini FBI kan ya? Benar nih, tapi briefingannya Pak. Oke, okay. sepertinya kita nggak bisa deketin keluarga. Ya. Udah tak coba dan nabrak. Ya. Coba kita ke kamar ya. Kita belum ke kamar sini. Semuanya terlihat normal. Mm -mm. Wow. Sinar mentarinya pun ada, keren. Keren banget tenan. Oke. Okay. People. Terus Oke, okay, di meja ada apa? Bentar ya. nggak ada clue nih. Objektifnya nggak ada cluenya ini. Buta ini. coba tak tak tekan eh oh, oke okay. we found something uh Anderson Community College Enrollment Service Center uh, formulir ya ini ya computer science oh perkuliahan edit Fairjax the oke okay kita menemukan satu formulir perkuliahan mungkin bisa jadi petunjuk ya iya dimasukin plastik enggak buat bukti oke okay. berarti kalau uh, ada item-item yang bisa berubah itu pointernya itulah yang harus kita ambil oke speech oke kita coba ke Kamar Eh, kamar mandi pawon ya, ke dapur-dapur. Oke, tidak ada pipi-pipi, pipi-pipi, pipi-pipi, bibi bi pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, Cik kita coba ke kamar mandi Hei, apa ini? Semakin dekat? Semakin dekat? Kemana? Kemana kiranya? Oh, ini, ini, ini Oke okay. Bulu ya Apakah ini bulu kemoceng? Atau benar-benar ada burung darah masuk ke sini? Idet, mungkin nama adiknya Idet ya? Nggak ada, sih. Kita kembali ke orang tuanya dan melihat apakah itu bisa diintreg karena intregnya so far kelihatan dari kita tekan X atau enggak gitu ya. Ya bahkan rekanku sendiri tidak bisa diklik. tungguan ini. PR sekali nih. Bapak tidak bisa diklik, Bapak. Oke, ada bunda yang sedang menangis ya. Iya, temanku sendiri juga tidak bisa diklik. Oke, kita lanjutkan pencarian ke ruang makan. Hmm. Oke, okay. sekarang kita ada di depan kamarnya Lukas Dan ada pointer yang bisa kita interak ya Yuk masuk yuk Nama adeknya bukan ide ya, Lukas. Uh. Ada kamera. Ada kamera. Oh tapi... tapi nggak ada filmnya dong. Apakah diambil oleh pelaku? Apakah diambil oleh pelaku? Kiki iso diinteraksi? Ah. Oke okay. Nothing Nothing teman ini PR sekali nih Hmm Ternyata bukan horror sih, le aku ngerasain Astagfirullah, kaget aku <laughs> Jumpscarenya <laughs> Iya, yeah, murahan. Aku <laughs> Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Kita di kamar Lukas dan kita coba lihat apa sih yang anak ini lakukan di kamarnya. Tapi nggak ada yang begitu mencurigakan sih. Semuanya tetap rapi. Eh, Be, anak ini nulis buku diary. Coba. gak ada, Gak ada. Anaknya cowok soalnya. Something. Berarti, progresif story ini ikut dari apa yang kita temukan, ya, Rek. Wah, ikut bakal lama sekali. Jika I-I-Au Swear, udah tidak ada, yo, cerita akan bisa bertambah kalau kita menemukan suatu baru. Kalau tidak menemukan suatu yang baru, tidak bertambah lorong rahasia. Oh my! God. Gad, apa ini Lukas? Apa yang kamu lakukan di rumah orang tuamu ini? Kamu dibangun, dibangunkan sebuah bilik, bilik rahasia ya? Oh my god, oh my god. Nah, apa yang kamu lakukan? Iyo kan, punyanya Lukas. Buku ini semua remaja menulis diary soalnya Flashback Oke okay. AH! Eh eh eh, eh. Santai San Santai kawan Buffalo Land Indonesia mungkin pemandangannya sapi yo, Bukan Bull yang seperti itu Oke okay. Udah Oh kawan Kamu gak mau ngomong sama aku kawan Eh, kita nih hayalan. Apa ancan udah keluar dari rumah Lukas, ya? Keluarkan aku. Keluarkan aku dari sini. <laughs> hey. Oke. Okay, kita punya kaki. Dan kita punya tangan. Dan kayaknya kita cewek. Soalnya pakai Q-Rack. oh <tuh tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Kok semua dena emang ini? Indomaret. Ke Indomaret Kita Kok disuruh diem Iki Ah ya ya ya Nanti kumang Nanti kumang Nanti kumang Aku menemukan sesuatu loh ini tadi Ah Dashboard Maaf temanku Aku tidak tahu ini punya siapa Maria Ortega Maria Halperin Kok ada dua nama Maria Tapi beda nama belakang hah enggak, huh? huh? eh, apa, Lo... oh, rare, gua ada nol, na... boleh ya, itu gak sopan, loh, kok ngeblink mana, eh, uh, eh, eh, waduh, eh, uh, eh, uh. itu kita, apa teman kita? tapi lek ndelok le, fotonya mirip teman selasa berita di senin missing person ada orang hilang nah lukas Fairfax lesin jenengnya edit Fairfax kembang sopo bunda ya ta oke okay. Mungkin ini barang-barang yang kita temukan di rumah Lukas, ya. Hmm. Canon Observation Science Center. gua ini pecinta science ya. Lukas ini pecinta science ya. Oke. Okay. UFO... Ada gambar itu gua dan manusiaiku Apakah Dia belajar Oh itu kita Eh enggak yo Eh yo kita Loh terus Kita siapa <laughs> loh, Aku malah bingung ini loh, Kita jadi siapa lo Oh itu changing karakter juga Wiu Tak kusangka Dek belajar teleporta Lukas tadi loh kokok no gambar apa perpindahan tempat dan lain sebagainya lewat UFO lewat Oke okay, kita jadi siapa Apakah teman kita yang tadi indek mobil mungkin kita satu asrama ya kan podo-podo poli -podo ini oke okay. yang bulu kita temukan dipajang di sini ya kayak bukti jadi polisi itu biasanya kalau nemuin sesuatu itu kayak dipajang, dek papan-papan monre -papan untuk dikaitkan sama benang merah kayak ngene gitu Hubungan dan lain sebagainya. Kayak kita baru packing ya. Lemar kita masih kosong, iya. Enggak. Enggak. Oke. Okay. Eh uh. nggak ono oh, clue nih. Dan Ceritanya sih Jamping-jamping re Aku sih Tidak mengerti Kayak me, Bener-bener Main feeling Dan kebetulan Saja Oke Oke Ke pintu ini ya Loh.. Mm -hmm. Loh.. Loh.. Kok mau orang-orang meeting? Eh.. Wow.. speech asal kurik kok ya.. Loh.. Kok sudah camping sini Uh, Bapak-bapak, -bap, sepertinya kita harus melakukan pencarian di hutan sekitar, ya. Aku jadi Pak Hotchner. Sarangnya, read Spencer, read. I need your help. Oh, pintunya kebuka tadi, pintunya nggak kebuka. Bunda, masih sedia Hai, Bunda, edit. kok papai memaku pintu nih lukas nanti lukas gak bisa masuk dong pak kita masuk ke cahaya merah ya biasanya cahaya merahku aku gak baik temen aku gak ngerti iki dunia haya lo petenanan eh siapa lu siapa anda Astaghfirullahaladzim. Eh, hey, kamu itu ngapain di sini? Hah? Hah? Wes, selesai. Oke. Oh, kita masih ada di dunia ini yang membingungkan ini. Kok ngomong-ngomong naik lift. Kayak kita di kantor deh. Eh, eh. eh. Pak, oh kita kayak iso makre. Uh, selamat pagi pak Iya Kita kembali ke kantor lagi Eh Loh camping ini giloh Yang tidak ku mengerti Basement Basementnya kantor Halperin Maria Halperin Kantor kita Ruangan kita kok kita ngetuk ke ruangan kita sendiri bukan tentunya kayak -e punya eh teman kita deh yang tadi deh necklace kalung locket locket gak tahu punya -e siapa <susuk> Maaf Maaf, nggak maksud lancang, sorry Aduh diusirlah kita ah. Sorry, sorry, sorry ga maksud lancang Tadi disuruh aku interaction Bahasa yang digunakan itu bukan bahasa kata, rek nih karena kau enggak ana belas Hanya terlihat dari gesture dan apa yang kita temukan ngono. Maju ya. Ngapain kita di sini? Hop. Oke. Oh, Hop. Oke. Okay. Cari jalan yang aman ya. Terus kita ngapain? Eh, gua yang digambar Lukas enggak. Mereka ini teleport. Uhu, Tuh kan. Gila. Kok aku melakukan mereng-mereng nggak, Enggak. Enggak. Enggak. Iki? <gasps> <gasps> Kita masuk ya. Enggak tahu dalam gua ini ada apa. Aduh. Aduh. Hah? kok ruang tamu? Random sekali. Uh. Ke sini ya, sini ya. Uh. Sangkar. Oh, ada, ada, ada satu burung warna merah. Hai Hai tiny bird eh hey, lucu warna merah uh. Lo, loh loh loh loh loh lo. kok moro-moro ambro. Ini kayak picisan memori nggak sih? Lek, aduh kan. An original detective noir story in tradition of Twin Peaks. Berdasarkan cerita nyata ini ya. Cinematic editing that immerse player in a story told the style of film and TV. Oke okay, sih, aku tak bergeser soalnya gak gitu. Striking painterly Art Style uh, Art style kayak painting-painting Step in the Magic Small Town America Virginia Countryside A Dreamlike Journey punch Intense Drama Iyo. Jump Scary itu bukan karena ada makhluk yang seram Tapi karena satu kemunculan beberapa karakter Terus maringono progestory yang tiba-tiba berubah Terus Uh, sesuatu yang nggak kita sangka-sangka dalam satu story, Iku sih lek misalnya di continue Apa yo, Rilisnya tanggal 9 ya Tanggal Hah? Gimana? Sudah rilis 2016 Oh berarti kita yang belum punya hmm. Ayo kalau kalian mau saya beliin game ini dan kita main sama-sama Like oh dan subscribe oh si. uh -uh. Aku cek mengerti Interest Uh, anak-anak interest nggak ke Virginia ini, ngono le enggak yo? Ng ngapain, re Karena aku main ini untuk kalian, ngono aku main untuk diriku sendiri, tak pikir-pikir no dewi. ya. Oke, kita coba continue. Apakah demonya akan berakhir di sini kontinyunya? Yeah, iya, demonya berakhir di sini. Begitu ya. Oke, okay, terima kasih yang udah nonton konten hari ini yaitu Virginia the Detective Story seru banget. Aku impresi. Cuman kadang karena nggak ono clue-ne iku badai. Tapi cukup seru untuk dimainkan. Tadi kita iso explore, kita iso menerka, melogik apa yang harus dilakukan dan ini kenapa begitu, ini kenapa begitu. Asik sih, dan menurutku untuk berpikir pemanasan ya. Oke, see you in next video. dadain. ciao. Dadah dadah dadah.